Ini dalokan, tuh. Dalok. Dalokku. Dalokku. Dalok. Dalok. Lantar keresahan juga pada anak-anak, terutama -anak, kepada semua orang. Apabila orang tuamu sudah meninggal, maka saling doakanlah bersama-sama. Saya mendoakan tiap waktunya Oleh masih hidup berikanlah kebahagiaan, belilah kehormatan rasa kagum satu-satunya yang kita adalah sudah adalah berkat dari itu mari kita bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wassholatu wassalamu ala Pertama-tama mereka kita panjatkan Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kesempatan kepada kita semua juga pada kesempatan aku hari yang ini kita pemerintah peduli dengan ibu-ibu santri, sama santri untuk angin dalam bangsa ibu lebih besar pada anak kita, untuk itu pesan kepada anak-anak dan sampai melupakan ibumu kenapa maka berkata kepada Rasulullah disesatakan kepada Allah dan Rasulnya siapa lagi yang berikan hormat kepada ibumu terus siapa lagi ibumu siapa lagi ibumu baru ayah karena ibu tidak sama dengan bapak ibu yang selalu mengandung melahirkan muda minyak, sedangkan bapak tidak bisa maka terhadapmu lebih tinggi daripada para bapak 3 perutak maka dari itu untuk anak-anak jangan sampai um, menyakiti terutama para minyak apalagi menyakiti musik tanpa pesan juga kepada anak-anak pertama kepada semua orang apabila orang semua tidak meninggal maka dan bangsa, dan bersama orang bersama-sama seru menyapa orang yang masih hidup berikanlah kebahagiaan belilah kemakmuran siapa ibu satu satu yang kita adalah sudah adalah kita ibu itu mari kita bersama-sama bersalaman yang siap kita memohon kepada Allah SWT. Hai, jangan foto Tuhan Baca surat aman ibadahnya, kesehatannya, berharap rasa hidupnya bertambah bertambah usianya, kita berdoa semoga Sayyidunillaahi <tik> biadaa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 Alhamdulillahi ya wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah wassalatu wassalamu pas salam nih itu Ayo ngaramindeh. Kita mam segera nanti dulu tapi di rumah esok. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy You'll be looking strong when you're standing right next to me I'm five dead, bitch, put up ten feet Cause I don't a what you say yeah, I'ma do shit my way So you can go kick out, cause I'ma stack bricks I build what I want to make Cause I'ma give a fuck what you say yeah, I'ma do shit my way